Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan hari ini akan membahas tentang input nilai ekstrakurikuler kurikuler kurikuler di rapor digital madrasah. Kita masukkan dulu alamatnya misalnya rdmmamhambugel.com. Setelah itu kita masukkan. Nah, untuk ekstrakurikuler itu yang biasanya itu kalau yang AR dulu kan yang memasukkan wali kelas. Nah, di sini yang memasukkan adalah guru yang menjadi koordinator atau penanggung jawab setiap ekstra. Misalnya pramuka penanggung jawabnya siapa, voli siapa, sepak bola siapa itu masing-masing. Nah, kita ambil contoh satu. Ini saya memasukkan akun guru yang menjadi pembina ekstra ya. Contoh kita login. Kita masukkan username password. Jadi kalau guru yang tidak jadi pembina ekstra itu tidak akan ada menu ekstrakulikuler Tapi kalau ada nanti akan keluar menu ekstrakulikuler Nah ini sudah login Nah ini namanya Bapak Hairul Abid Ini mapelnya PJOK Nah dia sebagai koordinator ekstrakulik ekstrakurikuler ya Pramuka dan sepak bola Nah. Untuk pramuka ini adalah extra default Atau extra standar yang Kita bisa langsung memasukkan nilainya Untuk jadi extra wajib Sementara sepak bola itu bukan Extra wajib sehingga nanti kita perlu Memilih anak-anak tertentu Oke kita contohkan yang extra wajib dulu Misalnya kita akan memberikan nilai Pada kelas 10 uh, MIPA 2 Nah ini Tingkat 10 kelasnya MIPA 2 Nah kalau anaknya itu nilainya baik semua Kita tinggal klik Pilih kemudian baik. Adapun yang lain, misalnya ada yang A, misalnya A, kita kasih A tinggal edit kayak gitu. Misalnya baik, semua ya tinggal baik. Edit satu-satu, atau kalau sama tinggal pilih salah satu ini. Oke, saya ulangi dari depan ya. Klik pada Pramuka, yang ini kan ekstra wajib Pramuka. Pilih tingkatannya, kemudian MIPA2. Nah, ini kemudian pilih baik semua, kemudian simpan. Nah ini nilai sudah selesai. Atau pakai menu upload. Kalau pakai menu upload berarti ya kita download templatenya dulu. Kemudian kasih apa? Kasih nilai, misalnya nilainya di sini 4A semua. Berarti kasih angka 4 ini. 4, 4 kemudian kita pastekan baik semua ya kita shift ini Pramuka kelas 10 mipa 2 kita kasih nilai A semua kita tutup perhatikan ini kan tadi awal sudah dapat nilai B semua sekarang kita tumpak apa kita tumpuk kita tumpuki dengan yang barusan kita isi apakah nanti kita berubah nah bentar. ini di download nah ini Pramuka 10 mipa 2 klik open Nah ini kan update di update 4 Sekarang nilainya sudah baik semua Kalau kita simpan Semacam itu Nah ini karena ini ekstra wajib Maka nanti semuanya langsung Sudah terpilih semua anak ikut lah beda dengan sepak bola yang mana di sini bukan ekstra wajib Misalnya Kalau, kalau tidak ekstra wajib Nanti tidak bisa seperti tadi Apa ya Setiap anak itu Ikut enggak berarti kita harus mulai satu-satu, misalnya kita ada anak kelas 10 IPA 1 yang ikut sepak bola kita klik kelas 10, IPA 1 kita klik tambah siswa nah kita kita centang anak-anak tertentu yang ikut sepak bola misalnya Ahmad Nadif Ahmad Badawi, Abdullah sama Ismail misalnya, kemudian Muhammad Abdan Zakaria, udah bisa cuma anak tersebut setelah itu kita klik shift change Nah setelah anak-anak terpilih, kita, kita kasih nilainya, misalnya nilainya baik semua, klik baik semua kemudian simpan Oke okay, sangat mudah atau mau misalnya mau menu upload seperti tadi kita klik upload Tapi bedanya untuk yang ekstra wajib dan ekstra non wajib, itu kalau ekstra wajib itu bisa langsung tersedia data siswanya karena itu otomatis sudah dibaca oleh sistem sementara sepak bola perlu kita daftarkan siswanya dulu saya ulang cara mendaftarkan yang ekstra bukan wajib, klik sepak bola kemudian tingkatannya misalnya IPS 1 kemudian tambahkan siswa kita centang kemudian shift change, baru dikasih nilai, sangat mudah mudah-mudahan bisa dipahami